Terbebas dari segala macam himpitan hutang yang ada hari ini. Amin. Ya robbal Alamin. Oke okay guys, ini ada kabar bahagia lagi. Berikut ini daftar 70 nama-nama aplikasi pinjaman online. Yang sudah ditangkap pihak kepolisian. Serta diblokir oleh pihak OJK dan SWI. Wow, ini artinya apabila nanti dari 70 aplikasi yang nantinya kita sebutkan. Salah satunya ada yang kalian pakai maka fix auto lunas nggak usah dibayar lagi itu sama saja mereka adalah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sudah meresahkan masyarakat kita dan salah satu cara untuk membuat mereka ini bangkrut adalah dengan cara tidak memperpanjang lagi tidak membayar tagihan lagi kepada mereka Oke lah Bang langsung saja apa saja sih 70 aplikasi pinjaman uang online yang mungkin sudah diblokir sama pihak OJK nah ini dia dan kalian simak baik-baik. Yang pertama adalah aplikasi kantong seluler. Dan yang kedua adalah aplikasi pinjam uang instan. Dan yang ketiga adalah aplikasi cari rupiah. Dan yang keempat adalah aplikasi kredit guna. Dan yang kelima adalah aplikasi koinku lanjut untuk yang keenam adalah aplikasi kilat pinjaman dan yang ketujuh adalah aplikasi dompet uang dan yang kedelapan adalah aplikasi daily cash dan yang kesembilan adalah aplikasi klik cair dan yang ke-10 adalah aplikasi dompetku kira-kira di antara 10 aplikasi yang tadi kita sebutkan ada enggak yang kalian pakai kalau ada maka enggak usah dibayar lagi Ternyata mereka adalah pinjol ilegal. Lanjut untuk di urutan ke-11 adalah aplikasi pinjam dana tunai. Di urutan ke-12 adalah aplikasi punya uang. Di urutan ke-13 adalah aplikasi dana cepat. Di urutan ke-14 adalah aplikasi teman uang. Dan di urutan ke-15 adalah aplikasi gampang pinjam. Di urutan ke-16 adalah aplikasi pinjaman rupiah. Di urutan ke-17 adalah aplikasi modal saya di urutan ke-18 adalah aplikasi tunai rupiah dan di urutan ke-19 adalah aplikasi pinjaman koi dan di urutan ke-20 adalah aplikasi karya utama finance lanjut untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi cash cash now dan di urutan ke-22 adalah aplikasi ksp jaya raya di urutan ke-23 adalah aplikasi go Uang Dan di urutan ke-24 adalah aplikasi pinjaman tunai Di urutan ke-25 adalah aplikasi dana impian Di urutan ke-26 adalah aplikasi rupiahku Dan di urutan ke-27 adalah aplikasi dana kita Dan di urutan ke-29 adalah aplikasi KSP Danama Sejahtera Di urutan ke-29 adalah aplikasi pinjam uang mudah untuk di nomor 30 adalah aplikasi DanaHop. Oke, buat kalian yang hari ini pinjaman uang online-nya ada yang masih berbau-bau KSP, maka hampir seluruh aplikasi pinjol yang menggunakan uh, KSP itu masih ilegal. Coba cek ya, kita udah rilis 102 aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jika dari 102 itu tadi, tidak ada nama aplikasi yang kalian gunakan maka fix adalah aplikasi pinjol ilegal. Lanjut untuk di urutan ke 31 adalah aplikasi to night Go Dan lanjut untuk di urutan ke 32 adalah aplikasi tunai super di urutan ke-33 adalah aplikasi danago dan di urutan ke-34 adalah aplikasi pinjol juragan di urutan ke-35 adalah aplikasi pinjaman kita bersama dan di urutan ke-36 adalah aplikasi dana jagoku ID di urutan ke-37 adalah aplikasi Coin Master dan di urutan ke-39 adalah aplikasi e -credit. Di urutan ke-39 adalah aplikasi dana kilat. Dan di urutan ke-40 adalah aplikasi KSP Andalan Gemilang Sejahtera. Jadi yang masih-masih berbau KSP coba kalian cek apakah mereka sudah legal OJK atau tidak. Jika tidak jangan dibayar lagi. Oke lanjut untuk di urutan ke-41 adalah aplikasi Rupiah Dana Cepat. Dan di urutan ke-42 adalah aplikasi Gomani di urutan ke-43 adalah aplikasi cash Loan, dan di urutan ke-44 adalah aplikasi kotak emas di urutan ke-45 adalah aplikasi get list dan di urutan ke-46 adalah aplikasi mudah uang di urutan ke-47 adalah aplikasi Halo Duit dan di urutan ke-48 adalah aplikasi pinjaman rupiah lanjut untuk di urutan ke-49 adalah aplikasi sarung ajaib di urutan kelima puluh adalah aplikasi KSP Dana Saku. Lanjut untuk di urutan kelima puluh satu adalah aplikasi modal andalan. Di urutan kelima puluh dua adalah aplikasi wall-in. Dan di urutan kelima puluh tiga adalah aplikasi rupiah kredit. Di urutan kelima puluh empat adalah aplikasi hoki. Dan di urutan ke-55 adalah aplikasi asisten tunai Dan di urutan ke-56 adalah aplikasi saku darurat tunai Di urutan ke-57 adalah aplikasi dompet siap di urutan ke 58 adalah aplikasi kredit online. Di urutan ke 59 adalah aplikasi KSP guna usaha. Di urutan ke 60 adalah aplikasi KSP cahaya Indojaya. Lanjut untuk di urutan ke 61 adalah aplikasi tunai cepat. Di urutan ke-62 adalah aplikasi Rupiah Kurir. Di urutan ke-63 adalah aplikasi Kantung Online. Dan di urutan ke-64 adalah aplikasi KSP Koinku Indonesia Bersama. Dan di urutan ke-65 adalah aplikasi KSP Mitra Uang. Banyak banget ya yang masih berbau-bau KSP Lanjut untuk di urutan ke-66 adalah aplikasi dana impian Di urutan ke-67 adalah aplikasi bantu cepat Di urutan ke-68 adalah aplikasi butuh modal Dan di urutan ke-69 adalah aplikasi kredit EZ Dan di urutan ke-70 sekaligus Aplikasi pinjol ilegal yang terakhir yang akan kita sebutkan pada video ini adalah aplikasi Cash Maju. Oke, semua aplikasi yang tadi kami sebutkan adalah aplikasi pinjol ilegal. Tidak usah dibayar lagi, sudah diblokir OJK dan ditangkap pihak kepolisian. Kira-kira dari 70 aplikasi yang tadi kita sebutkan ada nggak salah satunya yang sekarang sedang kalian pakai? Atau mungkin sedang mendapatkan teror dan intimidasi dari aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan. Maka fix mereka adalah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang sudah meresahkan. Mereka ini tidak taat tidak tunduk, tidak patuh pada semua peraturan pemerintah dan gak usah dibayar lagi sesuai dengan perintah dari Menkopol Hukam RI Pak Mahfud MD oke jadi mungkin itu dululah yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh